ini teman, teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la siddhin, ala Muhammad. berjumpa lagi dengan kami di sini di Alham Jaya semoga kita semua tetap dalam iman-iman dan iman Allah subhanahu wa ta'ala uh, ini kami dapat dua buah for uh, supply ya. uh, semuanya ini menggunakan prinsip tandon cuma yang pertama ini prinsip tandon yang biasa teman-teman ini kami yang, uh, yang kedua ini prinsip tandon yang yang uh, menggunakan prinsip seri dan paralel seperti itu. Ini kami diminta untuk mengoreksi apakah ada konslet atau tidak. Untuk mengoreksi rangkaian yang sudah jadi seperti ini dalam artian sudah di seri, di paralel kemudian ada kiproknya, maka prinsipnya adalah menggunakan kont kontinuitas. Apabila uh, ketika ditetakkan kiproknya, min dan plusnya kemudian dia Uh, berada di 0,003 atau ada angkanya berarti dia konik seperti itu makanya kami cct nah, ini saya ulangi ya ini konik seperti itu konik ya itu tidak konik dan walaupun bunyi ini juga tidak connect dalam artian tidak ada kontinuitas di situ itu cuman sebagai uh, dari apa efek dari elko seperti itu kita itu kan kontinu uh, seperti itu teman-teman. Jadi prinsipnya uh, 0,003 itu. Tiga lah seperti itu. Itu uh, berarti dia kontinu seperti itu. Itu untuk prinsip uh, kontinuitasnya teman-teman. Uh, untuk penyambungan elko-nya teman-teman bisa menggunakan konsep atau rumus seperti ini. Jika seri rumusnya seperti itu, jika paralel rumusnya seperti itu. Perbedaannya ada... Di, yang paling mencolok itu ada di Kapasitas kapasitornya Atau kapasitor penggantinya teman-teman Oke teman-teman ya Ini Yang katanya ya, Teman saya itu Ini yang model tendon Seri paralel prinsipnya Dan saya gambar seperti ini teman-teman ya Saya koreksi Benar-benar ini bikin pusing Di tengah puasa Uh, maunya kemana saya kurang paham. Kenapa? Karena di sini, nah ini, uh, ini ya, ini yang dari kiproknya yang uh, negatif ya, dari kiprok yang negatif, ini tidak ada jalur. Entah ini masuk kemana begitu. Oke okay ya. Yang ini yang positif ke sini, kemudian ini uh, dengan ini di seri. Ya, di seri berarti ini positif, ini negatif benar. Ini juga di seri keluarnya ini negatif masuk ke sini CT. Nah, yang buat saya bingung lagi selain di sini, ah di sini, kenapa ini ngambilnya dari sini? Nah, terus yang ini kan pincang seperti itu, yang ini pincang. Nah, kalau yang ini saya tahu tiga ini, ini seri ini, ya di seri. Sekali lagi kami ulangi ke teman-teman Kalau ingin membuat uh, model tandon apapun Di awal itu sudah kami sebutkan Yaitu prinsip seri paralel uh, kapasitor Ataupun elko ya Kalau di, khususnya elko ya Kalau di seri apanya yang berubah Kalau di paralel apanya yang berubah Apanya yang tetap begitu itu harus betul-betul dipahami Nah ini yang membuat saya bingung Bisa saja aja langsung dicoba pakai trafo ini ya Cuma saya khawatir nanti terjadi sesuatu ya. Eman kan gitu kan. Pokoknya kan belinya juga susah itu. Walaupun sebagian ini bekas ya. Ini bekas semua ini. Yang baru cuma ini. Yang baru cuma satu, dua, tiga. Ini yang baru ini. Yang lainnya bekas ini juga semua. Sebekas. Kalau ini biasa ini. Seperti yang umumnya dipakai orang-orang ini. Sebetulnya prinsipnya sama sih seperti itu. Maunya kan arahnya ke sini gitu. Yang ini arahnya ke sini. Cuma... Saya tidak paham ini Oke okay ya Ini sudah saya koreksi Jadinya seperti ini Dan sudah saya ini ya Kami apa Tambahkan eh, Ini slave namanya ya Pengaman lah gitu Khawatirnya nanti kelamaan-kelamaan kor korosi sini karena ini kan kurang bagus Seperti kami ceritakan di awal nah, Kalau ada sesuatu Jadi ini yang membantu lah gitu Walaupun Ya karakter dari elko yang sudah lama dipakai, sudah sering dipakai, kemudian disolder lagi, biasanya juga eh, ada dikit-dikit muatan begitu, ada polaritas yang eh, kuat begitu, sehingga nyodernya nggak nggak begitu lengket-lengket amat, walaupun sudah pakai flux ya. Oke okay, ya, yang ini saya terus terang pribadi tidak berani nyoba karena takutnya ada eh, kongseret nanti begitu Karena Uh, belum masuk akal ke saya ini, yang ini belum masuk akal, ya, belum masuk akal, jadi tidak akan saya coba. Takutnya ada apa, apa? Kalau yang ini berani saya coba karena masuk akal sudah seperti itu, rangkaiannya sudah oke okay, menurut saya. Oke okay, ya? kita nyoba yang ini saja teman-temannya. Yang ini uh, nunggu persetujuan orangnya, orangnya masih masih uh, pulang gitu. Oke okay, ya teman-temannya. Oke teman ya, yeah, teman -teman, ya? Uh, kalau yang ini Ya, ini normal. Uh, seperti biasa, CT negatif-negatif. Ya, ini yang bagian positifnya seperti itu. Ini outnya nanti. Ah, ini normal ini seperti kebiasaan uh, pada umumnya. Walaupun teman-teman ya, ini walaupun uh, yang sebelah berbeda ya dari ininya dari kapasitasnya seperti itu. Oh dari ininya dari nilai apa uh, tegangannya ya. Yang ini 80, yang ini 100. Kapasitasnya eh uh, sama 10.000 mikrofarad. Ya. Oke, okay, yang ini yang agak kita tes ya hasil koreksiannya. Kalau dirangkai uh, digambar seperti ini gambar rangkaiannya teman-teman. Oke. Okay. Oke okay, ya. Model tandon apapun nanti Ujung-ujungnya ya mau nggak mau yang ini nanti akan seperti ini juga sebetulnya. Cuma prinsipnya main seri paralel saja seperti itu. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena e, antara negatif dan positif itu sama-sama e, nyambung ke apa? Ke kapasitor atau elgonya. Yang ini belum nyambung. Ini arahnya kemana ini? kemungkinan ke arah sini atau mana uh, saya pribadi belum belum memahami maksudnya dari yang ini ya dari yang uh, yang ini oke okay, sekali lagi jika ingin membuat uh, model tandon apapun teman-teman uh, seperti di awal saya ulang ini bolak-balik enggak apa anda bosan-bosan saya mengulangi prinsip uh, seri paralel helco atau kapasitor secara umum jika di seri, apanya yang berubah, apanya yang tetap. Jika di paralel, apanya yang berubah, apanya yang tetap. Itu harus diperhatikan. Prinsip itu ya, seperti itu. Oke. Okay. Yang ini dicoba ya. Sembari ngerakit, teman-teman, uh, saya sedikit menjelaskan. Oke, okay. kalau di seri, maka kapasitas kapasitornya itu cenderung akan turun karena dia dibagi. Tapi jika di paralel, kapasitas kapasitornya itu cenderung untuk bertambah. Karena dia langsung ditambahkan seperti itu. Kalau di paralel ini berkebalikan dengan prinsip resistor ataupun baterai. Oke ini hasil dari... Uh, uji cobanya ya, uh, salah satu apa avometernya memang ringnya itu agak naik sedikit teman-teman, jadi yang sebelah itu dikurangi, yang sebelah kanan dikurangi 10, 0,10 ya, dikurangi 0,10 eh uh, 4DC seperti itu, jadi ini memang ada sedikit ketimbangan antara yang kiri dan kanan seperti itu, nah, itu ringnya cukup jauh bisa jadi karena uh, banana skunnya atau jepit buahnya kurang nempel begitu itu atau bisa juga karena memang uh, elko nya uh, dia tidak begitu stabil seperti itu nah itu naik turunnya begitu drastis teman-teman. Ya sekalipun yang sebelah kanan itu dikurangi 0,10 volt DC. Nah ini nah, itu yang sebelah kiri itu ya yang min itu kurang begitu uh, stabil. Oke. Okay. Naik turunnya begitu drastis, teman-teman ya. Dan ini ngisinya cukup lama untuk stabil. Ya. Atau uh, ringnya naik turunnya itu masih hmm. ah ini masih drastis yang sebelah kiri. Jika nanti ini uh, diam dalam artian ringnya gak jauh beda dan cenderung diam yang kiri maka betul betul yang kiri itu, itu sudah uh, mulai mengisi dan stabil teman teman nah ini kita tunggu dulu sampai ini batasnya sampai mana itu betul betul akan stabil jadi ini sudah hampir uh, satu menit lebih ya seperti itu masih belum sempurna mengisinya tunggu saja tempat 2,68 sebelah kiri ya turunnya juga drastis ya sampai satu volt ya satu volt itu cukup tinggi ya kalau di apa noise itu uh, dengan tegangan satu volt itu cukup rasa di telinga apalagi uh, amplitudonya dinaikkan Oke okay. wah ini turun lagi teman-teman ya tuh beda dengan yang kanan yang kanan memang uh, cenderung diam nah ini cuma 0,0 sekian Turunnya juga 0,0 sekian itu Paling banter itu Oke sampai dimana ini Stabilnya sudah 2 menit lebih Ya Di 42,40 rata-rata Atau 30 sampai 40 ya Jadi yang sebelah kiri Isinya cukup lama teman-teman ya Oke hey, teman-teman ya uh, Setelah dicek orangnya Ternyata gambar rangkaiannya ini uh, Ini kesini ya Ini ada di tengah Nah, kalau digambar lagi sama saya, teman-teman, uh, ini. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Ya. Yang lebih rapi yang ini. Nah, ini benar sudah. Cuma bingungnya nah, tadi di sini. Karena ini tidak di tengah di sini. Nah, kalau ini saya tengahkan. Pas. ya Pada akhirnya juga uh, ini. Hasil akhirnya ke arah sini. Dan jamperannya seperti ini. Oke, okay, saya ulangi sekali lagi. Tak bosan-bosan. Prinsip di depan itu diperhatikan ya mengenai kalau di seri apanya yang berubah kalau di paralel apanya yang berubah seperti itu teman-teman ya Oke ya karena ini sedikit berbeda dari perhitungan resistor ataupun baterai sedikit berbeda ya Walaupun prinsipnya perhitungannya sama seri paralelnya oke Seperti ini mari kita coba teman-teman Menggunakan trafo ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, kok, kok, kok Macet ini Oke, sip Mantap ya Ini min ya Ya, main ya Ini min. 43. Stabil, malah lebih stabil ini daripada yang itu. Oh, uh, yang satunya uh, sebelahnya itu kurang kurang stabil. Dalam artian kurang stabil itu ringnya ini perbedaannya besar. Kalau ini stabil ini. Stabil. stabil. Ya yeah. Stabilnya dalam artian uh, gerakannya tidak ada banyak. Siap. Terus ini Seki perbedaannya tidak begitu bentuk. Loh, gitu. Segi gak stabilnya apa nih? Uh, mungkin karena kan memang walaupun baru semua kan kadang-kadang tidak -kadang sama 100 persen produknya. Hmm. Kalau hmm. kalau ini termasuk termasuk jaraknya kan uh, apa tidak begitu jauh ini. Ini 43, sekian ini. Kalau tadi kan sebelahnya turun gitu, turun banyak gitu. Kalau ini masuk kategori bagus gitu. P3. itu tanaman dia nak. P3 ini kan. Paksimal. Iya, ini ini dari sini kan 32. Oh. Ya, dari sini 32. Oh, uh, ini keluarannya kan biasanya memang sekitar 20% naiknya itu. Berarti ini masuk kategori bagus masuk. Kalau apa? Kalau per setakat kalau 40 di sini, biasanya di sini 52, 53, begitu dari, dari sini, out-nya nanti. Kalau Ini, 45, 45 berapa ya? ya? tambahkan sendiri, sekitar 60-an. 60-an. 60 Masih maksimal, ya? oh, Kalau gini, Ulam. satunya untuk 45, satunya 45.